Selamat datang di gudang selebritis Yang akan mengupas tuntas Kabar-kabar terbaru Terupdate teraktual Mari kita kupas hanya di gudang selebritis Dan jangan lupa like, subscribe, and share Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan kabar terupdate dari kami Ivan Gunawan merayakan ulang tahun pada 31 Desember 2021 lalu. Saat Igun merayakan ulang tahun, Erna Gunawan mengungkap harapannya untuk sang anak. Ibu Ivan Gunawan tersebut mendadak meminta dua cucu dari Ayu Ting Ting. Sebelumnya, Ivan Gunawan mendapat banyak ucapan dan doa dari rekan sesama artis. Salah satunya, yakni dari pendandut yang kerap digosipkan berkat dengannya, Ai Ting Ting. Ayu Ting Ting tampak memberikan ucapan dan doa di hari ulang tahun Ivan Gunawan melalui sambungan video call. Pasarnya, ia saat ini tengah berlibur bersama keluarganya. Lewat sambungan video call itu, Ayu pintu lantas memanjatkan doanya agar Ivan Gunawan senantiasa diberikan kesehatan dan selalu bahagia. Biar sehat, panjang umur, sukses bahagia, harapan Ayu untuk Ivan Gunawan. Tak hanya itu. Ibunda Bilkis itu juga berharap agar Ivan Gunawan segera diberikan hidayah lantaran saat ini memilih untuk merawat dua boneka dibanding mencari pasangan hidup iya sebagaimana diketahui pria yang akrab di sapa igun itu kini tengah merawat dua boneka yang diperlakukannya baku bayi Sungguh, biar cepet dibukakan hati sama pikirannya. Jangan punya anak baik itu boneka sampai dua. Doa Ayu. Melihat ibunda Igun juga hadir di acara tersebut, Ayu pun lantas menggoda dengan melontarkan lawakan kecilnya, Mama biar sabar punya cucu dua ya, Ma, ucap ayu pada ibunda igun mendengar lelucon ayu itu ibunda igun justru membalasnya dengan kalimat menohong ia malah berdoa agar mendapatkan dua cucu dari ayu ting ting ya udah mama duain biar punya cucu dua dari Ayu ya makanya jangan suka beratem jangan suka marahan dengar enggak tukas ibunda ibu, ya, ibu.